Konnichiwa, bagaimana kepada teman-teman? Saya harap teman-teman semua baik dimanapun teman-teman berada dan semoga kita dapat segera memasuki kehidupan normal yang baru setelah melewati puncak pandemi coronavirus ini. Di Jepang sendiri, keadaan darurat bencana sudah diakhiri lebih awal daripada yang dicatwalkan untuk semua prefektur dan aktivitas-aktivitas ekonomi yang sempat terhenti kemarin kini pelan-lahan mulai jalankan kembali. Banyak dari kita yang memanfaatkan waktu OU Cijikan, stay at home, untuk nambah pengetahuan, mempelajari keterampilan baru, atau memperkaya kurikulum Vitae. Sebagian dari teman-teman mungkin ada pula yang sedang mengikuti pendidikan jarak jauh, misalnya kelas online yang diadakan uh, dari perguruan Tinggi, jika teman-teman sedang kuliah. Dan kali ini saya hendak berbicara mengenai salah satu mode pendidikan jarak jauh tersebut, yaitu MOOC. Apa itu MOOC? MOOC adalah singkatan dari Massive Open Online Course. Jika Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kira-kira akan menjadi kelas daring yang terbuka dan masif. Mook, namanya lucu ya. Ada yang bilang nama Mook terdengar seperti suara sapi yang sedang mengalami gangguan atau kesulitan bicara, dan saya pribadi juga lebih suka menyebut uh, menggunakan istilah MOOC sesuai dengan ejaannya. Ya, karena kebaikan orang pakai istilah MOOC, saat ini mari kita gunakan istilah MOOC. Oke, sesuai namanya, keunikan MOOC dibandingkan dengan jenis pendidikan jarak jauh, jauh lainnya adalah MOOC sifatnya terbuka. Pada prinsipnya, siapa saja bisa mengakses via internet. Dan jumlah partisipan tidak dibatasi. Ini berbeda dengan gaya pendidikan tradisional, misalnya di kampus, yang kelasnya hanya boleh diikuti oleh pelajar-pelajar yang sudah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Dan terkadang karena keterbatasan sumber daya, jumlah peserta dalam satu kelas itu dibatasi. Mungkin teman-teman yang sudah kuliah pernah uh, tidak diterima dalam satu kelas, karena peminat kelas tersebut banyak sekali, dan teman-teman tidak memenangkan undian untuk dapat mengikuti kelas tersebut. Ya, terkadang ditolak dari kelas khasnya lebih sakit daripada ditolak gebetan. Nah, bukan kemajuan teknologi, keterbatasan yang satu ini bisa kita atasi. Siapa saja yang berminat mengambil kelas MOOC bisa bergabung, dan bahkan kelas itu bisa dibuka untuk masyarakat umum. Jadi misalnya MOOC yang diadakan oleh Keo University bisa diakses oleh tidak hanya anak Keo, tetapi juga siapa saja yang berminat. Sedikit sejarah tentang MOOC, MOOC berevolusi dari bentuk pendidikan jauh sebelumnya, yang sudah ada sejak beberapa dekade yang lalu, dan tahun 2012 menjadi The Year of the MOOC, Tahun MOOC. Karena banyak penyedia MOOC yang uh, lahir, yang didirikan pada tahun tersebut. Misalnya, KOSRA, yang didirikan oleh uh, Profesor dari Stanford University, angka Serikat. Kemudian ada edX uh, yang diinisiasi oleh dua rival besar perguruan tinggi di Massachusetts, yaitu MIT dan Harvard University. Dan kemudian ada juga FutureLearn, perusahaan yang uh, salah satu salah satu pemiliknya adalah di Open University di Inggris. Ke University bergabung dengan FutureLearn dan sejauh ini kami menyediakan 7 MOOC, 5 kelas uh, tentang kesenian dan kebudayaan Jepang, kemudian satu kelas komputer kuantum dan satu kelas yang berhubungan dengan gerontologi. Kemudian apa keuntungan mengikuti MOOC? Pertama, seperti beberapa tipe kelas daring lain, MOOC bersifat on demand sehingga kita dapat belajar kapanpun, dimanapun, sesuai dengan uh, jadwal yang cocok bagi kita masing-masing. Hal ini penting karena MOOC ditujukan un uh, untuk semua orang di muka bumi ini. Dan jika pembelajaran diadakan secara real time, mungkin perbedaan waktu akan menjadi hambatan. Uh, misalnya jika Uh, instruktur berlokasi di Jepang dan kelas diadakan pagi hari, peserta dari Inggris harus bergadang tengah malam untuk dapat mengikuti kelas tersebut. Dan gaya pembelajaran seperti MOOC yang on ini juga akan membantu, terlebih di situasi seperti pandemi kemarin. Kedua, MOOC adalah referensi yang kredibel. Kita sebagai milenial atau generasi Z, tergantung tahun berapa teman-teman lahir, punya kecenderungan untuk belajar dan mencari referensi apapun dari internet, namun tidak seperti buku, informasi di internet dapat dibuat oleh siapa saja tanpa perlu klarifikasi pihak ketiga. Oleh karena itu, tidak semua informasi di internet dapat dipercaya dan tidak semua informasi di internet dapat menjadi sumber yang kredibel untuk uh, dapat menjadi sumber yang valid untuk uh, tugas sekolah. Nah, mu dapat menjadi solusi alternatif di sini. Koten-koten MOOC disediakan oleh perguruan Tinggi dan karena perguruan Tinggi adalah lembaga akademik, referensi yang ada di dalam MOOC adalah referensi yang saintifik, ilmiah, dan juga kredibel. Terlebih, seperti yang saya, yang saya sebutkan tadi, beberapa MOOC didirikan oleh perguruan perguruan Tinggi top dunia. Selain oleh perguruan Tinggi, MOOC juga disediakan oleh lembaga-lembaga besar misalnya Amnesty International, Raspberry Pi Foundation, dan Intel. Beberapa lembaga bahkan membangun platform MOOC mereka sendiri, membuat konten MOOC secara mandiri, dan fokus menjadi penyedia MOOC. Misalnya, HAN Academy, Udacity, dan Udemy. Udemy? Udemy? Kemudian, ada juga kesempatan untuk mendapatkan sertifikat setelah menyelesaikan kelas. Sertifikat ini dapat disertakan ke dalam profil LinkedIn, dan bisa juga disertakan dalam kurikulum vitae. Misalnya untuk melamar kerja dan daftar kuliah. Saya dulu juga mendaftar ke Giga Program, ke university menggunakan sertifikat-sertifikat MOOC. Dan waktu saya mendaftar SNMPTN dulu, seingat saya juga ada kolom untuk e, menyatakan dokumen-dokumen tambahan dan saya rasa kolom tersebut dapat digunakan juga untuk menyatakan sertifikat MOOC. Memang idealnya mengambil kelas MOOC dimulai sejak SMA, menurut saya. Pasti bakal keren banget kalau teman-teman yang masih duduk di bangku SMA sudah melakukan sertifikat dari misalnya Yale University, University of Chicago, National University of Singapore, Seoul National University, kemudian Google, Amazon, Cisco, dan lain-lain. Uh, apalagi koneksi internet zaman sekarang semakin terjangkau. Kalau saya sih, dulu waktu SMA belum ada WiFi di kos-kosan saya ya. Oh ya, dan ini juga berkaitan dengan keuntungan keempat MOOC. Uh, mengingat banyaknya MOOC yang disediakan oleh perguruan tinggi, teman-teman bisa, teman-teman uh, sedang duduk di bangku SMA ya. Teman-teman yang sedang duduk di bangku SMA, bisa menggunakan kesempatan ini untuk merasakan bagaimana rasanya uh, mengambil kelas di bangku kuliah. Karena level kelas-kelas yang disediakan di MOOC umumnya adalah level kuliah. Dan teman-teman bisa juga menggunakan kesempatan ini untuk mencoba suatu jurusan tertentu. Misalnya teman-teman yang sedang di SMA sekarang uh, minat untuk mengambil jurusan psikologi nanti saat kuliah. Dan teman-teman bisa mengambil beberapa kelas MOOC yang berhubungan dengan psikologi. Kemudian mengevaluasi apakah teman-teman cocok di jurusan ini atau tidak. Kalau masalah pacar kita nggak bisa coba-coba kayak gini kan. Dulu di SMA, sebelum kuota internet habis saya habis, saya juga sempat mengikuti MOOC tentang filsafat dari MIT. Menarik menurut saya karena di perguruan tinggi teknologi ada kelas filsafat, dan ini menggambarkan betapa pentingnya pendidikan interdisiplin. Kemudian saya pribadi mengklasifikasi MOOC menjadi dua, yang pertama adalah MOOC dasar, ciri-cirinya adalah levelnya, level pelajarannya bisa diikuti oleh siapa saja yang minimal sedang menempuh pendidikan SMA dan kemudian durasinya singkat. Biasanya 3 6 minggu kira-kira. Dan yang kedua adalah muk lanjutan. Yang ciri-cirinya level mandirnya mendalam, durasinya lebih panjang, biasanya lebih dari 6 minggu dan tak jarang juga kredit eligible. Yang dimaksud dari kredit eligible adalah kredit atau SKS, sistem sistem kredit satu kan kalau tidak salah. kredit kredit atau SKS dari perguruan tinggi yang mengadakan MOOC ini bisa ditransfer ke perguruan tinggi tempat teman-teman sedang kuliah. Beberapa perguruan tinggi bahkan menyediakan program S1 dan S2 full via MOOC. Jadi kalau teman-teman minat uh, dapat gelar S1 atau S2 sarjana atau magister master uh, via MOOC, silakan dipertimbangkan. Dan bagaimana dengan biaya MOOC? Kebanyakan MOOC gratis untuk diikuti, dan jika teman-teman menyelesaikan MOOC tersebut, teman-teman bisa membayar untuk dapat sertifikatnya. Misalnya MOOC ini, saya mendaftar gratis, dan materinya juga dapat diakses secara gratis, dan untuk uh, pendaftaran sertifikatnya sendiri, waktu itu ada uh, deadline, batas akhir uh, pendaftaran. Jadi, waktu saya mendaftar sertifikat Muk ini saat itu saya sedang saya sudah menyelesaikan sekitar 60% dari materi yang ada. Jadi setelah saya melakukan pendaftaran sertifikat, membayar biaya pendaftaran sertifikat, kemudian saya selesaikan materi-materi yang tersisa, saya mendapatkan sertifikat saya ini. Oh ya, saya merekomendasikan Muk ini bagi teman-teman yang berniat belajar Python, bahasa pemrograman Python. Saya pribadi cocok dengan Muk ini karena waktu itu saya ingin mempelajari Python secepat mungkin. Dan saya rasa level ini cocok bagi saya Karena level MOOC ini ada Di antara level pemula Dan level menengah Selain itu Ada juga MOOC yang memberikan Masa percobaan, trial Selama selama beberapa minggu Jika setelah mencoba beberapa minggu uh, Dan teman-teman masalah tertarik Cocok, teman-teman bisa membayar Untuk melanjutkan pembelajaran Dan ada pula MOOC yang semuanya Serba dibayar di awal Biasanya yang ini adalah MOOC yang lanjutan, MOOC yang profesional. Sesekali ada juga promo di beberapa platform penyedia MOOC. Misalnya di 2017 British Council mempelajari uh, men, sorry, misalnya di 2017 British Council mensponsori 10.000 sertifikat uh, FutureLearn dan saya mendapatkan dua sertifikat ini secara gratis. Salah satu promo yang sedang berlangsung sekarang adalah Study with Australia Online, yang juga ada di FutureLearn. FutureLearn bekerja sama dengan peguan-peguan tiga terkemuka di Australia, serta Komisi perdagangan dan Investasi Australia, Australian Trade and Investment Commission, untuk mengadakan program ini. Ada 44 MOOC dari perguruan tiga Australia yang bisa teman-teman ambil, dan teman-teman bisa mendapatkan sertifikat gratis jika menyelesaikan kelas-kelas itu. Teman-teman perlu mendaftar paling lambat 30 Juni 2020. Lalu ada juga beberapa penyedia MOOC yang menyediakan financial aid, bantuan finansial. Menurut beberapa teman saya yang pernah mendapatkan financial aid ini, proses pendaftarannya cukup simple dan mudah. Baik, itu tadi informasi mengenai MOOC. Silahkan tuliskan pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Jika diantara teman-teman ada yang sudah pernah mengambil MOOC, silahkan bagikan pengalaman teman-teman di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang sedang di bangku kuliah jika almamata teman-teman menyediakan silahkan juga bagikan linknya di kolom komentar